な、オッパ、オマ、オマ。オッパ、オマ。オッパ、オマ、<笑><笑> <おま、だこ。笑> <笑><笑><笑> Murah Ya Nggak tadi padahal udah dapet yang mentanya guys dapet lagi yay one coba keluarin keluarin oh san san tuh Lucu banget ya Lucu banget Cuma <tuk> <Arigato tuk> Jadi itu buat emaknya atau buat anaknya buat sih Octopus Lihat tuh tuh Saya tanya guys Saya lihat tuh Saya lihat tanya guys Saya Dapat banyak guys Dapat banyak Yang paling luar biasa oh, itu kan dapat mustanya Dari papa <tuk> Kita udah dapet langsung kawaii. masuk ke rekening guys Luar biasa banget <tuk> gurita ah tolong tolong tolong tolong korosider. Korosider. Izimeteru ne. Izimeteru ne. Ne. Ne. Ne. ne. Banget guys dapat banyak hadiah tuh dari mama papa, dari temannya Syacho, dari saudaranya Syacho. Oh, dapat banyak, dapat mentanya, dapat mainannya, dapat banyak macam-macam ya. Itu kalau kita ngelahirin tuh uh, dapat banyak hati kayak gitu. パパお。<笑> ランドロ Oke, karena coba kita cobain, kita cobain, kita cobain. Ada nenek, kakek bangun, ayo bangun, bangun. Kakek nenek loh. Ah, jiji nana gak kimas Ah.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 起きた。飛びた? <笑> <あなたイギリスのアンスクだね。笑> <笑> <じゃあ開けますよ。はい、どうぞどうぞ。笑> apa aja sayang? Ini topi sama baju. Topi sama baju. おいか。あれ、まいか。2 もう一個? さん <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Itu dia guys, kalau kita melahirin ya Atau istri kita melahirkan di Jepang tuh Biasanya uh, kita dapat banyak hadiah kiriman dari teman-teman Teman kerja, dari perusahaan, dari keluarga udah pasti Tadi yang mentanya dari mama, dari papa Papa langsung masuk ke rekening Terus dari saudaranya Sacho juga Terus dari temannya Sacho juga ada Dari perusahaan juga langsung masuk ke ini Langsung masuk ke rekening Nah rekening ke aku sama Sacho juga jadi melahirkan itu sebenarnya uh, kita banyak pengeluaran, <laughs> tapi dapat banyak juga ya. Dapat banyak kayak gitu, makanya enak sebenarnya kalau di Jepang tuh kayak selamat gitu loh, belum lagi dari keluarga tebel-tebel guys, bener tebel-tebel. Nominalnya itu tebel-tebel, enak. <laughs> ada juga yang kiriman dapat hadiah dari temannya Shacho juga tuh banyak. Makanan ada, mainan ada. Dari sekarang tuh masih ada yang belum datang ya. Ada yang dari baju juga, mainan macam-macam. Yay! Eh kita harus ganti Popo ganti ganti ganti cepat cepat ganti Popo Di situ. Mungkin di situ kak? Iya di sana lah. Jangan di sini. Ganti pupuk. Pindah pindah. Pergi yuk. Pergi yuk. Pergi yuk. <笑>プー出ちゃった。